Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku, dan hari ini gue excited banget guys, karena hari ini gue ada kesempatan buat ngajak kalian virtual tour di salah satu villa yang terbesar yang ada di Bali. Kalau biasanya villa itu luasnya paling cuman 100 meter persegi, 200 meter persegi, tapi villa yang bakal gue kasih lihat ke kalian hari ini, di dalamnya tuh ada 5 kamar tidur, private restoran, private lounge, private pool, dan garden yang gede banget dan villa itu berdiri di tanah seluas 3000 meter persegi. So, penasaran kayak gimana villanya dan berapa harganya per malam? Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Hari ini gua mau ajak kalian buat tour dan ngeliat villa terbesar yang ada di Bali. Mungkin ini adalah villa paling epic yang pernah gua datengin. Namanya Villa Kayu dan ini adalah salah satu koleksi villa dari Blue Karma Villas Umalas. Karena lokasinya yang ada di Umalas, jadi masih deket banget dari kerobokan, seminyak, peti tengah dan sekitarnya. Villa ini epic banget dan arsitekturnya yang benar-benar beda dibanding Villa Honeymoon modern pada umumnya. Karena di sini konsepnya tradisional etnik Jawa, makanya bentuk rumah-rumahnya tuh mengadaptasi dari rumah Joglo. Dan ternyata udah banyak loh orang-orang penting yang pernah nginep di Villa Sultan ini. Kea Sofiala Juba, anaknya Eva Celia, Tianti Cartwright, Jessica Iskandar, dan lain-lain. Oke okay guys, gue baru aja masuk ke areal villanya. Di belakang gue ini adalah pintu utamanya yang tadi. Dan begitu masuk di sini, kalian langsung lihat ke arah joglo yang paling besar. Dan ini adalah area living room atau kumpul-kumpul bareng keluarga ya. Karena di sini bedroomnya ada lima, pastinya kalian stay di sini tuh nggak mungkin sendirian. Dan ini bukan villa honeymoon yang bisa disewa satu rumah ya. Di dalamnya udah ada banyak banget coffee table ada sofa dan hampir semua material yang dipakai buat ngebangun joglo ini dan juga furniture yang ada di dalamnya itu pakai material kayu guys dan ini material kayunya bener-bener solid wood ya gokil ini keren banget sih kalau atap-atap pendek kayak gini itu ngingetin gua sama rumah-rumah tradisional Jawa dan dari launch-nya ini kalian bisa ngeliat langsung ke arah belakang dan itu adalah areal main poolnya tuh guys Cakep banget ya. Sekarang gue mau ajak kalian aja langsung masuk buat ngeliat ke areal master bedroomnya. Master bedroomnya ada di sampingnya lounge ini dan deket banget. Nih guys, kita langsung masuk. Yuk! Begitu masuk ke bedroomnya, sini langsung areal tempat tidurnya. di Disini bednya ukurannya king size, dan bener-bener ini kamarnya gede banget guys. Bentuknya agak memanjang gitu. Di sebelah situ, di ujung ruangan kayak ada meja. Terus kemudian di sisi yang satunya, disitu ada meja lagi. Kayaknya sih ini areal buat kerja ya. Dan di pojokan situ ada satu kursi lagi. Pas masuk ke sini, memang nuansanya langsung rada gelap. Karena memang di sini penerangannya itu agak remang-remang guys. Bentuk villanya tuh emang kayak rumah tradisional Jawa, kayak rumah Joglo. Jadi atapnya tuh langsung kelihatan kuda-kuda kayunya gitu guys. Kerasa banget ya, ambience tradisionalnya tuh kerasa banget. Nah masuk lagi ke belakang, di sini ada area walking closet-nya atau wardrobe-nya. Di sebelah sini juga ada mini fridge-nya. Dan di sini ada satu lemari lagi, bisa dipakai buat naruh pakaian tambahan. Dan di dalamnya juga ada safety deposit box atau brankas nah ini areal yang gua suka banget nih guys jadi di sini adalah areal kamar mandinya yang konsepnya itu semi outdoor jadi di bagian sininya ada dua wastafel dengan tablenya itu bener-bener dari solid wood ya keren banget di depannya juga ada cermin dengan led yang pastinya walaupun malam bakalan terang di sini di atas meja sini juga udah banyak banget amenities yang lengkap ada shampoo, sabun, dan di sebelah sini juga ada amenities khusus yang dibuat sama Blue Karma. Kalian bisa lihat di situ logonya, bener-bener customized banget ya. wastafelnya terbuat dari one piece batu alam, dan ini solid banget guys. Keren sih finishingnya. Sedangkan shower room dan toiletnya ada di sebelah situ tuh guys. Satu lagi di sini juga ada cermin yang gede banget, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ditaruh berdiri di lantai nempel ke tembok gitu guys. Di situ ada areal batapnya guys. Jadi yang seperti gua bilang tadi ya, konsep kamar mandinya ini semi outdoor. Jadi batapnya itu bener benar ada di luar ruangan. Tapi meskipun mandinya di outdoor kayak gini, kalian nggak perlu khawatir karena pasti privasinya udah terjaga banget. Selain di belakang situ juga udah dikelilingin tembok, di sampingnya juga banyak pohon yang menjulang tinggi ke atas guys. Jadi nggak mungkin kelihatan sama tetangga ya. <laughs> Kita udah tur di master bedroomnya. Dan gue mau coba kasih lihat ke kalian Bedroom-bedroom yang lain Yang ada di sebelahnya Yuk Jadi Itu yang disana kan master bedroomnya Cuman jarak berapa puluh meter ya Paling sekitar 15 meteran Itu udah ada bedroom satu lagi guys Dan di antara gedung bedroomnya ini Antara rumah joglo yang satu dengan yang lain Disitu tuh ada garden yang cukup luas Nih kalian bisa lihat Tuh gardennya gede banget guys Sumpah <laughs> Gede banget Nih jadi bener-bener, landscape-nya itu tertata dengan sangat-sangat bagus. Oke, sekarang kita udah sampai ke bedroom yang kedua, guys. Nah, bedroom yang kedua ini masih identik dengan bedroom yang pertama tadi, cuman ukurannya itu lebih kecil pastinya, karena bukan master bedroom. Nah, di samping bednya di sini juga ada empat selambu yang digantung, jadi ini bisa ditutup kalau misalkan kalian ngerasa ada nyamuk, atau mungkin kalian butuh privacy lebih. Nah, ini bisa ditutup nih, ya sedangkan tataan ruangannya tuh masih identik ya, masih mirip banget, termasuk juga walking closet atau wardrobe-nya yang ada di sebelah sini, masih mirip banget sama yang tadi. tapi di sini ada yang gue suka nih guys, ini areal kamar mandinya menurut gua nggak kalah cakep dibanding yang di master bedroom tadi. meja riasnya itu, di situ dikelilingin sama kaca di bagian depan kanan dan kiri, dan menurut gua ini jenius banget sih desainnya. coba dilihat, cakep banget nggak sih? Jadi benar-benar kayak akuarium gitu karena disitu langsung menghadap ke main poolnya. Wow, keren banget. Sedangkan butuh wastafelnya masih mirip-mirip ya sama yang tadi. Tapi yang beda di sini shower roomnya, guys. Kalau shower roomnya di master bedroom yang tadi itu indoor, sedangkan di sini shower roomnya itu outdoor, guys. Kayak gini, tuh. Jadi kalau pas hujan gini, nggak cuma mandi pakai air sumur ya, tapi juga pakai air hujan. <laughs> nah, di bedroom yang kedua ini minusnya nggak ada batapnya, guys sekarang gue ajak kalian buat lihat ke bedroom yang nomor tiga dan nomor empat karena ini bedroomnya itu identik banget karena nempel jadi kayak twin gitu kurang lebih sih denah ruangan dan kamar mandinya tuh masih sama persis sama bedroom bedroom yang udah gue kasih lihat ke kalian sebelumnya sedangkan untuk kamar yang nomor lima ini nih kamar yang paling gue demen guys Menurut gua sih ya, kalau gue disuruh milih, jujur gua bakal pilih kamar yang terakhir ini. Entah kenapa menurut gue ini paling cakep aja gitu ya. Coba lihat deh, ini bener-bener kayak satu rumah sendiri, yang di dalam isinya itu ada bedroom dan bathroomnya. Kalau gua disuruh pilih ya, antara kamar yang ini sama yang master bedroom tadi, kayaknya gua bakal pilih yang sini deh, nggak tau kenapa gitu. Karena view-nya itu kayak 360, tau nggak sih? Kayak di situ langsung bisa ngeliat ke arah restoran, depannya langsung ke infinity pool, dan di sebelah sini langsung lihat ke kamar mandi atau areal bathtubnya. Menurut gua ini kamar yang paling cakep sih. Dan pastinya semua rumah, joglo bedroom, dan lounge nya tadi itu menghadap ke areal main pool-nya yang ada di tengah ini, guys. Dan main pool-nya ini bener-bener gede, bukan abal abal ya. Gede banget dan panjang banget, guys. Jadi pastinya berenang di sini itu lega banget gitu. Sedangkan di area gardennya, itu banyak banget ditanamin sama Pohon palem putri kayak gini Dan pohon sawit guys Pohon sawitnya kayak gitu Sedangkan yang ini tuh, pohon palem putri, ini cakep banget ya Jadi nuansa tropisnya tuh bener-bener kerasa guys Jadi kalau dari belakang Viewnya kayak gini tuh Gila nggak Cakep banget ya Dan kalau pas hujan kayak gini benar-benar kerasa kayak nuansa romantis, syahdu banget ya. Sebenarnya gue pengen hari ini tuh supaya terik. Karena view-nya bakalan kelihatan lebih cakep ya. Karena lighting-nya juga pastinya lebih bagus kalau sore. Tapi ternyata hari ini mendung ya udah deh gitu. <laughs> gue belum kasih lihat ke kalian areal restonya. Sekarang gue ajak kalian ke situ, yuk! Nah, private restorannya itu ada di sebelah joglo yang paling pertama tadi. Di sini joglonya gede banget. Di dalamnya ada areal dining dan kitchennya jadi satu. Ada sofa buat duduk-duduk dan ada pool table buat yang suka main biliar. Kalau stay di sini, tamunya tuh bisa masak-masak sendiri, tapi juga disediain cook assistant buat bantu-bantu. Dan untuk stay di villa ini, semalam 5 bedroom harganya sekitar 16 juta rupiah per malam, guys. Gila. Tambah dikit udah dapat motor Matic itu. Bener-bener villa sultan banget ya. Cuman sultan doang nih yang bisa nginep di sini nih. Tapi kan yang pastinya yang stay di sini itu udah bukan yang naik motor matic guys. Jadi spending 16 juta per malam buat stay dan have fun bareng keluarga di sini itu pastinya worth it lah. Oke okay guys dari tuh video kali ini gimana nih menurut kalian villanya menurut gue ini keren banget ya. Gua belum pernah datang ke villa yang segede ini, 3.000 meter persegi men, di dalamnya ada five bedrooms, ada private pool, private restoran, private lounge, dan garden yang gede banget, dan nuansanya tuh bener-bener tradisional banget, arsitekturnya khas Jawa kayak rumah joglo-joglo gitu, jadi kalau stay di sini tuh bener-bener kayak bisa relax, kayak bener chill dan back to nature ya. So okay guys, Dan untuk video kali ini. Gimana menurut kalian villanya? Kasih tahu gue di komen di bawah. Dan kasih tahu gue juga, next video gue harus ke hotel atau villa mana lagi. See you in the next video. Bye-bye.